Watamamu sume utahi sampurnane basa. Saungi rawaden bisa tak kutip tri basa tak citra. Qolabotala, qala ladinya iki kunu pitiah jumpam. Kula maknani gak pekene iki tak pake sing lazim. Ngene. Pekene iki tak pake sing umum. Sing iki lho. Sing umum saya sing umum pa kita sik. Umume kiai Indonesia sak mena termasuk Mesir di wae sak donya. Ngawani Sing umum lho. Wa lan wajib ning ngateke wong nakang ora kuat sapa Jadi dadi lu Ku engsaum, wong sing ora kuwa koso menah, beko tuwek utawa lara meh mati, sing jaton dewe wajib bayar. Ya, la kiai uga dalane rupane wong miskin yaiku nek mangan. Wong sithik, apa mesthi wong putu. Ora miskin sing ngaku KTP nganggu persenian murah-murah. Nalika wong miskin darak, mesthi kok ditokno. Jenjarani miskin itu, kan saya ini gampang, masuk ke di sepeda motor ninja, kodenya murah, cepat, murah miskin gua. Mestinya miskin ini kan miskin tenan doy, orang miskin formal. Nah, miskin formal kan pakaiin sugar, cuma untuk tamplora. Miskin ini miskin tenan, ya. Tuis nih setuju ya maklum dulu ya, lazim ya. Orang yang tua, nak kosong kok tambah loro, itu boleh gak puasa? Di bayaran, iya, itu memberi makan orang. Miskin, miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Ini asli kok, panjang jemput tenang, nora kok. legal formal, untuk tanda tangan nol. Miskin nih. Jadi saya nawarin ini. Buat domir, udah domir, Viu yang dalam yutiku nabi, roh cium saya di Viu maring tadi, di ya, Jadi aja bayar Aneh kan uang ya tetap wajib bayarnya ya. asal dia ini mampu bayarnya cuma jari saya nawawi walmurah gue tekan di kesana mena soang sangin makanan sodako fitra sodako fitra aneh gak? gak maksudnya ayat ini di godalil sodako fitra aneh gak? gak tau berumur itu gak? Hmm. nah iya Allah ya yes. aneh kok jadi yes. ayat ini tiga dalil wajib zakat fitra tapi boleh itu lagi dalil uang sih mampu zakat fitra senjata wis palsu atau macet bayar video ya video ya, aku ya. ya, ya. mana nih zaka saya sih kalau boleh enggak jauh orang tak mau sopan boleh toh pasti gak lazim toh di ana wa karo Allah taala ulama lima jumat. di taala amri perintah kama oleh perintah sapa Allah Subhanahu kita kira teliti kelawan tak ayat ayat ulama aneh lah dialasan dialasan Ternyata guru. melok. Tapi biasa. Ono ilmuan aneh kok iki gak tau Tapi aneh. Jajal ada rencana kalau bahasannya Dewi lah aneh jadi Wali tukap biru wah alamah ajari. Wali tukap biru Alasannya masalah apa? Setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan wali tukap biru alamah ajari. Supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir, jadi takbir atau lain maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyja dan beliau anak udah minum Tetapi sesuai ketemu, anak itu masuk akal terus kasih ke anak jadi kan wala dinasti kunahu kan rentetan paket perintah poso perintah poso itu ditutup dua setelah selesai poso satu fidyja, dua, empat, karena ayatnya ditutup wali dhukab hiwoha alam ayatku makanya kata beliau Kamahamaruwa ayat yang ayat kedua dari ayat tentang kuah orang, orang kedua dari surat Bakor, orang, -orang kita. Aduh, Ucah, kutubah, rupa, kinter -kinter. Maksudnya ayat kedua ayat pertama kan ya, lagi ya, ayat kedua mulai mutung <tuh> terkemarahnya ini dia ini <tuk> <tuk> tapi Rapa Ogosah ini seneng aja tapi tak usah kan mau aku lerenin <tuk> <tuk> daripada dijajar di lerenin satu raksa Allah dijajar masak akal sih gitu ya jadi Allah pertama ngendikan putih ke Iya terus ditutup gue nanggar, kan mau aku eh, kalau mau aku nanggar ya kon mau aku apa kan ngakuin apa? Jadi Allah menutup puasa dengan satu dengan memerintahkan bagi miskin ayat dari tema ini goblok aneh, kalau aneh, jelas aneh kita poe kan kan ala Wong sing haram, al harim azamin, Wong sing kelompok Atau laloro sing berat Gak poso, tapi ibu sering Ibu poso Kadang di poso, sekali gak poso dia ya, karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa pada ngendikane ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu. Untuk yang sepuh itu tidak perlu dibayangkan apa? seperti kecuali nom, gua ini kan nom. Masih pas koso ya. Tetap asumsinya nanti bisa pada kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi yang ngelutangi, sebar kan udah sehat dong ngelor-ngelornya rapi psikosis kok aslinya pesikis kan kerempetnya kok dihendiasinnya kan oh jelas kok serasa dibodoh gue karo-kawai,